serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Tentunya bagi kalian yang sudah mensuport channel ini, Bobin selalu mendoakan untuk kalian semua. Semoga selalu sehat, bahagia terus dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada vitamin bahagia yang kita dapatkan lewat unggahan Bunda lesti Kejuran 1 jam yang lalu Memposting foto cute bareng Abang El dan para bersahabat ya Memendek acara lamarannya Uwa Beni Masya Allah, salfok dengan Abang El Yang sadar banget dengan kamera Ini ganteng banget sumpah deh Masya Allah banget ya, ini sangat menggemaskan Dan sangat lucu Kita lihat juga persahabat ya Di unggahan ini banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan. Kita simak dari akun Leslar Al-Fatih, yang mengatakan, Ayang sadar kamera, Masya Allah. Tuh, banyak yang berkomentar juga. BBL sadar kamera banget. Kita lihat juga berselamat ya ke komentar selanjutnya. Dari akun Instagram, Delvina Leslar mengatakan, Masya Allah, yang lain gak sadar kamera. Tapi Ayangku sadar banget kamera, katanya tuh. Ini the best banget. Karena BBL... Ini selalu menjadi penyemangat untuk kita semuanya Kita lihat juga sahabat ya di komentar selanjutnya Dari Vida310 Dari akun Vida310 mengatakan Salfox sama Abang L gemes Masya Allah banget ya Semua orang gemes sama Abang L Emang luar biasa nih, untuk karisma dan pesonanya Abang El, ini luar biasa. Kemudian juga persahabat ya, kita simak di unggahan terbarunya AAB yang mengunggah foto bareng calon istri. nih persahabat ya, Masya Allah, bahagia terus untuk AAB ini, mudah-mudahan. Lancar sampai hari H ha nanti. Amin. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarga Leslar ya. Amini adalah salah, salah satu orang yang sangat super duper mensupport idola kesayangan adik tercinta, Lesti Kejora, Maupur Rizky bila Kemudian juga bersama disimak di unggahan Kak Rivi. V. Yang mengunggah foto bareng Bunda Lesti ini juga momen spesial di acara lamarannya Amini Mulyana Sofian. Namun kita salvok dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Rivi. Kesabaran yang ditunjukkan oleh seorang ibu dapat menjadi contoh nyata bagi anak-anaknya. Ketika kita sabar dan tegar, hal itu akan mengajarkan kepada anak kita secara tidak langsung. Agar mereka juga kuat mengatasi permasalahan yang akan dihadapinya kelak ketika sudah dewasa nanti Ini kata-kata yang sangat bijak banget dari Kak Rivi, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan Kak Rivi, Bunda Lesti selalu sehat, bahagia dan selalu menjadi ibu yang sangat luar biasa untuk anak-anaknya, amin Di kolom komentar pun persahabat ya, banyak sekali tanggapan yang diberikan Salah satunya dari Bunda Lesti yang ikut berkomentar Lesti mengatakan Bunda Rivi Katanya itu Masya Allah banget ya Semoga pertemanan silaturahmi tetap terjalin dengan baik Terjaga dengan baik Antara Kak Rivi dan Bunda Lesti Kejora Amin Dan berikutnya kita simak juga bersama diunggah nih nya Bunda Lesti yang beri post kembali Postingan dari Kak Kristi nih Wow ini super duper Keren banget ya kece banget nih Potret di acara Inbox kemarin ya kita juga salvo kalimat yang diposting di unggahan ini Cewek-cewek kue untuk inbox Lesti kejora Ini luar biasa Emang keren dan kece banget nih Dan kita lihat juga bersahabat ya Ke kabar selanjutnya Ini ada potret terbaru yang kita dapatkan Vitamin bahagia langsung dari Abang El Yang sedang syuting bersahabat ya Barang papap Ini Masya Allah banget tuh Kebahagiaan pun kita dapatkan hari ini Lewat postingannya Abang L yang sedang syuting bareng Papa Bilar Hingga di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan Salah satunya dari Azifah33 Gak sabar nunggu abang bisa lari dan papapnya capek ngejar abang lari-lari Pasti seru, sehat-sehat abang, papa dan bundanya amin Masyaallah ya, doakan saja yang terbaik untuk Lesnar family semoga selalu bahagia dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin Dan kita lihat juga persahabat ya ke kabar berikutnya Ini ada kabar dari Lesnar Emes nih yang memposting lagu sekali Umar Hidup Untuk viewersnya mencapai 22.894.295 kali ditonton ini tinggal 106 ribu lagi, tembus di angka 23 juta Yuk bersahabat ya untuk warga Konoha Sebelum nanti malam tayang perdana di Indosiar Tembuskan 23 juta untuk single sekali seumur hidup Kita support untuk karya-karya terbaik dari Lesti Kejora maupun Rizky Billar. Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin lainnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru Kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari Leslar tentunya Ini dulu informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh